persiapkan dirimu untuk menyambut hari akhir dan yang kedua ya, lakukan ibadah dengan cinta dan jangan menyakiti dan mengganggu siapapun itu kunci keselamatan dan cukup Beis, itu cuma inti semuanya cuma itu nasihat persiapkan dirimu untuk menyambut hari akhir ibadah lakukan dengan cinta ya kan kenali Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sebagai sumber kebaikanmu sumber keberkahanmu ya. kemudian apa kamu jangan pernah nyakiti siapapun kamu harus merawat perasaan orang lain saya berangkat dari sini nah kampanye yang saya maksudkan beberapa kampanye, yang pertama kampanye cinta Ya, terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu ya. inti agama adalah cinta tanpa cinta, agama akan binasa. Ya, Intisari ajaran Islam adalah cinta. Jadikan cinta sebagai asas berpikir kita, asas bertindak kita, terutama di rumah. Nggak boleh ada teriakan di rumah. Nggak boleh ada makian, Nggak boleh ada hinaan. Rumah harus steril dari hal-hal seperti itu. Didiklah anak-anak dengan cinta. Memang nggak gampang. Tapi itu harus dilakukan. Cinta, ya pendidikan dengan cinta akan melahirkan anak-anak yang hebat. Anak-anak nakal saya nggak percaya ada anak-anak nakal. anak nakal itu kita salah didik. Baik orang tua ataupun sekolah. Nggak ada anak nakal itu. Anak nakal pada usianya. Tapi anak nakal itu adalah anak yang salah dalam pendidikan. Yeah. Yang kedua, kampanye yang kedua. Kampanye untuk terutama itu ibu-ibu masak dengan Bismillah dan wudhu minimal kalau nggak wudhu Bismillah ibu-ibu akan lebih berkah. Nah, ini sederhana ya tapi lakukan dapur mau masak masak nasi Bismillah kalau bisa dengan wudhu itu lebih berkah makanannya Terus, sederhana kan ya mulai nanti masak ibu-ibu harus berubah ya kalau baca Bismillah nggak harus pakai kerudung dulu di rumah sendiri kok ya bebas yang penting mau masak Bismillah. Anak-anak juga ajari begitu Bismillah kemudian lebih sempurna kalau wudhu dulu kampanye yang kedua yang ketiga ibu-ibu yang punya anak sampaikan juga kepada nanti barangkali calon pengantin pengantin baru ya kampanye menyusui anak dengan Bismillah dan berwudhu jangan menyusui anak sebelum wudhu dan Bismillah beda anak yang disusui dengan Bismillah dengan langsung asal apa asal apa? Asal aja, apalagi di sembarangan orang dilihatkan, ya kan? iya kan, nah ini nggak boleh jadi menyusui dengan bismillah dan lebih sempurna dengan wudhu. Jangan memaki, mengucapkan lagi marah selama suaminya depan anak, meskipun bayi. Merekam itu, merekam itu. Nah, hal -hal, berarti ibu memasukkan kata-kata yang negatif kepada si bayi Dan ibu sudah berbuat aniaya kepada anak itu Itu sudah salah didik anak itu Jadi dari kecil anak-anak sudah mendengarkan apa? Si bayi sudah mendengarkan apa? Makian-makian Itu berpengaruh kepada otaknya Itu kampanye yang ketiga Yang keempat, buat bapak-bapak Jangan mengaku sebagai umatnya kanjeng Nabi Kalau tidak sayang kepada anak-anak Kampanye mencium anak dan memeluk anak Nah, ada zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah melihat Rasulullah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dicium kemudian. orang ini heran, ya Rasulullah kamu seperti itu kepada cucumu, kepada Sayyid Hasan dan Husin iya. Loh, kamu gimana, saya punya anak delapan ya Rasulullah kamu tidak pernah cium, tidak pernah ya Rasulullah kamu bukan termasuk pengikutku, bayangkan hanya gara-gara tidak mencium anaknya mungkin kalau ibu-ibu sering kalau yang belum ya harus sering-sering terutama bapak-bapak biasanya harus mencium anaknya itu pengaruh memeluk anaknya bercanda dengan anaknya ya itu harus harus karena anak-anak itu perlu gizi itu jangan hanya dipikirin makannya saja tapi anak-anak ini perlu perlu gizi cinta banyak sekarang anak-anak yang lapar kasih sayang karena kurang perhatian dari orang tuanya Ya, kata Rasulullah setiap ciuman orang tua terhadap anaknya, daroja min daroja til jannah ditulis sebagai derajat dari derajat surga kamu pikir ibadah itu hanya sekedar sholat saja hanya sekedar ngaji saja mencintai anak kecil termasuk ibadah Rasulullah itu ibu-ibu menghargai anak kecil setiap ketemu anak kecil salam nah, kata di anak-anak kecil salam kepada saya, saya nggak apa-apa, enggak masalah bukan ganggu, enggak apa-apa kita gak, jangan pernah merasa terganggu dengan anak-anak, ya namanya anak-anak, ya begitulah nah, Rasulullah itu menghormati anak-anak, selalu mengucapkan salam kepada anak-anak kita, saya yakin di antara kita jarang kita mengucapkan salam kepada anak-anak, ngapain? hampir nggak pernah, tapi Rasulullah melakukan itu, menghormati anak-anak baik, -anak. <tuh> <tuh> yang kelima, kampanye berbicara lembut, ya dan sopan terhadap orang tua dan jangan melawan orang tua, biar hidupmu berkah. Terutama anak-anak yang saya nggak tahu kalau di sini ada anak-anak yang masih remaja ya. Kalau kamu mau sukses, kamu jangan berpikir nilaimu tinggi percuma itu belum tentu sukses. Kamu sekolahmu di sekolah-sekolah favorit belum tentu sukses kamu. Kesuksesanmu adalah salah satu tanda kalau kamu ingin sukses hidup, hormati orang tuamu. Baik orang tuamu memperhatikanmu, memberikan kamu atau tidak, nggak ada urusan. Orang tuamu baik kepada kamu atau tidak, nggak ada urusan Orang tuamu suka maki kamu atau tidak, nggak ada urusan Orang tuamu suka membeda-bedakan kamu antara anak satu dengan anak yang lain dibeda-bedain nggak ada urusan, tanggung jawabmu sebagai anak kamu tetap melayani orang tuamu dengan baik Nah itu namanya jempolan, meskipun itu tidak mudah ya Kalau sampai punya orang tua, masih ada orang tuanya? Alhamdulillah masih ada ya Orang tuanya baik kitanya baik, naik biasa itu bukan tantangan, tapi bagus kamu tetap berbuat baik, kamu melayani orang tuamu baik, tapi lebih hebat kamu ngelayani orang tamu begitu kamu ambil minum, kamu disiram Kepa. tetap kamu nggak marah itu berarti apa? pelayananmu terhadap orang tuamu adalah surgamu orang tuamu adalah surgamu kamu jangan pusing dengan ibadah-ibadahmu yang lain, pasti ibadahmu diterima karena kamu sabar tadi Habis ngambilin air langsung disiram, loh. Tapi anaknya gak maki diem aja. Enggih, Pak, saya salah, Pak. Enggih, nah, luar biasa. Kamu jadi wali Allah Nah, ini hal-hal seperti ini jarang disampaikan. Orang berpikir ibadah itu hanya sholat, hanya ibadah. Kewalian itu punya banyak derajat. Ya, kamu gak perlu wirid lama-lama, kamu gak perlu bangun malam lama-lama, gak apa-apa. Baiklah sama orang. Mulutmu jaga kalau bicara manis itu puncak agama, itu agama. Tapi kalau sudah mulutmu menyakiti orang lain, menyakiti saudaramu, menyakiti tetanggamu, kamu nggak beragama. Meskipun sholatmu begitu banyak, meskipun puasamu begitu banyak, percuma, percuma. selalu ala Nabi hadirin, muslimin wal muslimat rohimakumullah Yang keenam, kampanye masuk rumah, ini saya sampaikan ya sederhana-sederhana ya supaya bisa diamalkan. Kampanye masuk rumah dengan salam. Masuk rumah salam, ajarkan kepada anak-anak ibu. Baca surat Al-Ikhlas, satu kali enggak apa-apa. Ini kan masjidnya Al-Ikhlas. Setiap baca setiap masuk rumah Assalamualaikum Kul ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad walam yakul Lahu ahad Lebih sempurna Plus sholawat kepada kanjeng Nabi Berkah rumah Bercahaya rumah Gak sering ribut Kenapa rumah-rumah kita ribut terus Karena jarang dibacain Al-Quran Masuk rumah asal nyelonong iya kan Anak-anak Ajarkan kepada bapak-bapak Masuk rumah gak boleh asal masuk Ada aturannya kalau masuk biskup, kalau ada nggak pakai karcis bisa nggak? boleh masuk biskop enggak pakai karcis boleh. nah, orang masuk rumah juga ada karcisnya ibu-ibu masuk rumah, assalamualaikum ya kan, mau ada orang, nggak ada orang ya kan, baca kulhu satu kali sholawat, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali berkah rumah, bayangkan kalau penghuni rumahnya tujuh setiap hari keluar masuk, terus kan dibacai rumah itu berkah rumahnya Nabi. Ya, itu kampanye berapa tadi? Ketujuh. Kedelapan, Ke-8. Saya sengaja karena waktu terbatas saya sampaikan yang praktis-praktis ya supaya diamalkan ya. Ke-8. Kampanye untuk suami istri. Nih, suami istri. Itu sudah kawin? Ah, buat ente nih. Siapa nama ente? Cecep. Eh, terutama buat Cecep nih. Udah punya anak berapa? Ya, namanya suami istri pasti ada keributan, itu biasa, ya kan? Bahkan kadang-kadang keributan ini adalah bumbu cinta, ya kan? Kalau tidak ribut tidak seru, ya kan? Ya kan? Tapi kalau melampaui batas, ini nah ini bahaya, ya kan? Dan yang paling penting etika, kalau terjadi pertengkaran suami istri, jangan tolong kalau sudah mulai agak panas, jangan bertengkar di hadapan anak-anak. Ah, -anak. nah, ini, ini ini penting nih. Kita, saya sering menyaksikan Yang mengadu kepada saya sudah banyak orang Masalah rumah tangga Sering apa? Kita terlalu egois Laki-laki egois, istri egois Ribut depan anak-anak Maki-makian depan anak-anak Si ayah memaki ibunya depan anak-anak Anak, -anak. Ana, dengar tuh ibu saya begitu Maka di pandangan anak itu Ayahnya jahat benar Bahkan ada kejadian Ada anak gak tahan Karena ibunya dilecehkan sama ayahnya Dibunuh ayah anaknya ayahnya dibunuh karena bagi anak ini tidak ada yang lebih terhormat daripada siapa? ibunya anak itu mengidolakan ibunya kebanyakan, ya kan? karena tiap hari sama ibu lah ini tiba-tiba ayah melecehkan menghina ibu di depan anaknya nah, makanya kata kanjin Nabi apa? ma'akraman nisa illa gerim tidak ada yang memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia jawara tetapi lelaki pengecut adalah Tidak ada yang menghinakan perempuan, yang melecehkan per, per, per, perempuan illa laim kecuali laki-laki pengecut. Ya. Kadang-kadang kita harus tekan ego kita. Meskipun kita benar, kita dimarahi oleh istri kita nggak apa-apa. Diam aja, jangan bales Ya. Penting balas. Nanti ada waktunya, mungkin lagi marah kan? Seperti kompor lagi besar jangan dikasih barang, jangan dikasih barang, jangan dikasih kayu tambah jadi, diem aja nah, dulu ada cerita ada seorang sufi namanya Nasrudin 40 tahun hidup rumah tangga nggak pernah berantem, tetangga-tetangga sekitarnya heran Wah, kayak, kayak seperti ini ya perumunas begini ya, kan kalau ada keributan pasti tahu tangga-tangga, karena ber, apa, ber, apa, berdekatan ya rumah-rumahnya tetangga-tetangga sekitar pada heran kok Pak Nasrudin enggak pernah ribut ya. Kita hampir selalu gantian, tetangga sebelah besoknya belakang, terus begitu keliling gantian. Akhirnya ini satu RW, satu RT semua sepakat untuk minta resep dari Pak Nasrudin. Ini Pak Nasrudin orang seorang sufi. Pak Nasrudin, Syekh Nasrudin, punten kita perhatikan sampean hidupnya kok nggak pernah berantem kok kelihatan aman-aman saja, apa resepnya, apa rahasianya kemudian dijawab oleh saya Nasruddin saya waktu menikah sama istri saya, saya bikin perjanjian ya, perjanjiannya apa? kalau istri saya ngomeli saya, marah terhadap saya saya masuk kandang kambing ya, saya masuk kandang kambing jadi se setelah perjanjian itu saya bikin kandang kambing Ya kan. Nah, sebaliknya, kalau saya yang marah, istri saya bikin masakan kesukaan saya. Lah ini perlu ditiru. <guluh> Terus kok gak bisa berantem? Kok nggak pernah berantem Pak Nasrudin? Ya alhamdulillah, selama 40 tahun hidup saya lebih banyak di kandang kambing. <guluh> Jadi kalau persoalan sering dimarahi istri sendi omeli istri itu Pak bukan hanya kita banyak yang mengalami itu orang-orang besar pun mengalami jadi nikmati saja ya kan nikmati saja ya kan yang penting hati besar ya kan hati ya biasalah kehidupan seperti itu sabar sabar ya kan ya yang belum saya sarankan terutama yang belum punya kandang kambing bisa dipikirkan untuk bikin kandang kambing kemudian yang kesembilan, yang terakhir, kampanye kebahagiaan inti agama adalah membahagiakan sesama. Ya? Anda jangan pusing kalau kadang-kadang kita bolong-bolong ibadah kita, tapi yang penting kita sadar menyesal, minta ampun kepada Allah. Allah Karim, maha pengampun, tapi hati-hatilah kalau kamu menyakiti orang lain. Hati-hatilah kalau kamu gara-gara ucapanmu, tetangganmu, kemudian terluka hatinya. Hati-hatilah seorang anak kalau gara-gara ucapannya orang tuanya kemudian marah Begitu juga suami istri, jangan, sa jangan saling menyakiti sesama Sebesar apapun ibadah, itu percuma kalau kita mengganggu orang lain, menyakiti orang lain Allah memaafkan, maha memaafkan Tetapi untuk dosa-dosa sama manusia, Allah tidak mudah memaafkan kecuali yang bersangkutan sudah memaafkan Ya kita harus berpikir bahwa setiap hari kita berusaha membahagiakan orang lain. Kalau enggak membahagiakan jangan nambah susah orang lain. Itu sudah inti agama cuma di situ. Hadirin Masjidul Muslimin wal Muslimat, Rahimahumullah. Sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih kepada Ketua Panitia ya, Ketua DKM Pak Yono Supar Yono, betul ya. Dan ya, semua penyelenggara, semua donatur yang menyel, apa, menyukseskan. Acara pada malam hari yang mulia ini, insyaallah saya tidak waktu saya masih ada 15 menit ada masih bisa panitia? 15 menit lagi bisa ya? Oke. Okay. Saya minta waktu kira-kira 15 menit lagi kemudian kita akan closing dengan doa. Begini. Ketika bulan Maulid tiba, kata penyair, ya. Ya labis ya labisan saubal hidat muharrama inzi faqat Wafat, robiul awal. Hei, orang yang memakai baju yang serba hitam, baju duka, warna hitam, baju hitam-hitam. Kalau orang Arab biasanya itu simbol duka, simbol sedih. Itu bulan Muharram. Kalau kamu mau sedih, sekarang ini adalah bulan robiul awal, bulan keceriaan, bulan kegembiraan. Kalau ada maaf-maaf, ada orang tunanetra, saya panggil, Pak. Merigi, sampai Teng Merigi, e, besok matahari akan terbit, pagi hari, dan akan tenggelam pada sore hari menjelang maghrib. Apakah ucapan saya kepada orang tunanetra ini berpengaruh atau tidak? Apakah penting bagi dia, matahari terbit? Hah? Penting atau Tidak. tidak karena dia kehilangan salah satu alat indera untuk melihat sebagus apapun matahari tidak akan pernah mampu dilihatnya jadi kalau ada orang kemudian pada bulan maulid nabi tidak bergembira ya tidak bahagia ya berarti memang ini buta hatinya ini kelahiran Rasulullah lho kok anaknya sendiri lahir dia seneng kok betul tidak? Pasti ditunggu-tunggu, apalagi kalau Ada seorang pasangan lima tahun, 10 tahun Tidak punya anak, begitu punya anak Luar biasa bahagianya Ini sebuah nemat, karunia Karena gak semua orang Sampai kepada titik itu Ada sebagian saudara, -saudara kita yang Sepanjang hidupnya Tidak punya anak, sampai mau mengambil anak Tapi tetap beda Anak kandung dengan anak Asuh Anak titipan lalu bagaimana dengan kelahiran Rasulullah kelahiran cahaya kelahiran yang karena nur beliau kita bisa duduk di tempat ini ya kata penyair Ahmad Syauqi, aku Ka'isa da'a mayyitan wa anta kalau Nabi Isa mu'jizatnya ada orang mati sudah mati nih bangkit hidup lagi tapi Rasulullah lebih hebat tidak? Rasulullah bukan hanya menghidupkan satu orang. Berbagai generasi dan terus menerus sampai hari ini. Ada orang-orang yang jiwanya mati dihidupkan oleh Rasulullah. Ada anak-anak muda yang tadinya narkoba. Tadinya pezina. Tadinya sama ibunya ngelawan. Sama bapaknya ngelawan. Begitu termasuk dalam hatinya cinta kepada Rasulullah. Salawatan, marhabanan. Baik sama orang. Ada nur Rasulullah dalam dirinya. Cinta kepada Rasulullah. Ada ada dan itu banyak dan sepanjang generasi sampai hari ini terus menerus Nabi Isa sudah selesai, sudah pensiun dari kenabiannya tapi Rasulullah menghidupkan generasi dan banyak kita semua mendapatkan cahaya ini, jiwa kita hidup karena nurnya Nabi selalu ala Nabi ya. kemudian bapak ibu ibu sekalian ada sahabat Rasulullah namanya Sauban termasuk salah satu pembantu Rasulullah, pembantu Rasulullah banyak, salah satu namanya Sauban setelah dia berpisah dengan Rasulullah ini loh baru tahu bahwa inti agama itu cinta jangan berpikir banyak-banyakan amal cinta itu adalah kualitas agama kamu bisa dianggap berdosa kalau dalam hatimu ada kebencian terhadap sesama muslim kamu berdosa kalau hatimu ada dendam ada hasut ada iri ini dosa-dosa hati tidak kelihatan tapi ini lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang nyata dosa membenci sesama manusia sauban adalah pecinta sejati Rasulullah berkhidmat kepada Rasulullah kerja di rumah Rasulullah hampir tiap hari bertemu dengan Rasulullah tiga kali di masjid melihat wajah Rasulullah begitu lihat wajah Rasulullah senang dia, Mahab, ini namanya mahabbah. agama itu cinta kok, bukan banyak-banyakan sholat, bukan banyak-banyakan ibadah yang lain bukan, bukan banyak-banyak ibadah haji umrah, bukan cinta, akhlak yang baik ini sauban contohnya kemudian setelah dia apa namanya sudah tidak bekerja sama Rasulullah Rasulullah ketemu melihat dia di Madinah kelihatan kok pucat kayak kelihatan orang sakit kayak kurang gizi ya Sauban apa yang terjadi denganmu ya Rasulullah kau kelihatan kok dulu waktu kerja sama saya kamu seger apa sekarang kok kelihatan lesu ya, kok kayak kurang, kayak kurang gizi begini kenapa ini ya Rasulullah saya mengalami ini Saya bukan sakit ya Rasulullah Saya sebetulnya sehat Nanti apa yang membuatmu kelihatan kayak murung sedih seperti ini Ya Rasulullah Saya berhari-hari berjalan di Madinah Saya mikir ya Rasulullah suatu saat, suatu saat saya akan meninggalkan dunia ini Itu pasti Dan saya membayangkan Kalau dulu waktu saya kerja sama Panjenengan Tiga kali saya bertemu denganmu ya Rasulullah Ya, Setiap hari minimal tiga kali saya melihat kamu ya Rasulullah dan nanti setelah saya meninggal dunia, pasti makomu di tempat yang tinggi, kita sama-sama di surga, tapi tempatnya beda. Rasulullah kelas VIP, kita kelas ekonomi, kata dia. Pasti nggak ketemu, ya kan? Pasti nggak ketemu. Bagi saya, ya Rasulullah, apa artinya surga bila tidak bertemu denganmu? Apa artinya surga bila tidak memandang wajahmu, ya Rasulullah? Ini namanya cinta. Kalau orang egois, yang penting saya sholat, yang penting saya ibadah masuk surga, manjing surga mau ketemu nabi, gak ketemu nabi gak ada urusan, betul? berapa banyak orang berpikir seperti ini agama itu cinta agama itu ada bersama Rasulullah Maya bersama Rasulullah itu agama kalau hanya sekedar masuk surga ibu-ibu, kata Rasulullah dalam hadisnya, nih masuk surga ini bukan prestasi besar gampang Gampang masuk surga itu. Dalam hadisnya Rasulullah, dalam kitab muslim, diriwatkan oleh imam muslim, diriwatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Barang siapa jalan di tengah jalan, ada duri, ada pohon, kemudian dia berpikir, kalau pohon ini tidak saya pindahin, akan melukai, akan ganggu orang yang lewat, saudara-saudara saudara saya. ya Ya, dari kalangan muslim Atau siapapun yang akan lewat sini Lalu diambil itu duri Lalu diambil itu pohon yang akan mengganggu dari jalan itu Disingkirkan Kata Rasulullah apa? Aku lihat orang itu di surga gara-gara amalan itu tadi Menyingkirkan gangguan di jalan Gampang surga kan? Hanya sekedar pernah pengalaman seperti itu? Belum? Masa nggak pernah? Ada barangkali ada beling nggak harus pohon ini kan contoh saja barangkali ada beling ada paku atau apa yang kira-kira mengganggu itu kita singkirin ini namanya apa ini contoh bahwa memperoleh surga itu gampang dan ini berdasarkan cinta ya gitu kan kembali kepada sauban tadi kalau kamu ya Rasulullah ada di surga pun di tempat yang tinggi saya kan gak ketemu dengan kamu ya Rasulullah beda kelas kita, sedih dia di surga dia sedih, dia bayangin ini itu kalau saya masuk surga tapi kan bisa jadi saya gak masuk surga lebih menderita lagi saya sudah masuk neraka gak pernah ketemu sama Nabi dan tidak ada harapan untuk ketemu apa kata Rasulullah? Rasulullah bingung mau jawab begitu Rasulullah berpikir turun Malaikat Jibril memberitahu membisikkan kepada Rasulullah membacakan ayat ini kalau nggak salah dalam surat An Nisa nanti bisa dicek siapa saja yang nurud yang manut sama kanjeng nabi yang cinta sama kanjeng nabi nanti digabungkan bersama orang-orang sidikin orang-orang yang benar suhada, sholihin dan para nabi semua Allahumma amin amin Allahumma amin ya mudah-mudahan kita semua meskipun kita kelasnya beda dengan kanjeng nabi tapi insya Allah kita semua akan digabungkan, dikumpulkan bersama kanjeng nabi amin amin ya rabbal alamin ini menandakan bahwa sahabat-sahabat semua ibu-ibu, bapak semua bahwa agama itu cinta udahlah, inti agama itu terutama cinta kepada kanjeng nabi jangan sombong kepada kanjeng nabi cintai kanjeng nabi dengan tulus, Insya insyaallah seberapapun amal kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin